Ku sudah mulai lupa, saat pertama rasakan lara Oleh harapan yang pupus, hingga hati cedera serius Terima kasih kalian, barisan para mantan Dan semua yang pergi, tanpa sempat aku miliki Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih begini rasa. Hadapi ketirnya sakit disakiti Bertepuk sebelah tangan Ditinggal tanpa alasan Penuh luka itu pasti tapi aku tetap mernyanyi oh. Lama tak ku dengar tentangnya Yang paling dalam tancapkan luka Satu hal yang aku tahu Terkadang dia juga rindu Terima kasih kalian Barisan para mantan Dan semua yang pergi Tanpa sempat aku miliki Oh tak satupun Yang aku sesali Hanya membuat ku semakin terlatih begini rasanya terlatih Sakit hati bertepuk sebelah tangan, sudah biasa ditinggal tanpa alasan. Penuh luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Bertepuk sebelah tangan Sudah biasa ditinggal tanpa alasan Penuh luka itu pasti Tapi aku tetap ber.